Hai Sobat Sloter semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial tentang cara menang di piramid Bonanza dengan modal receh 40 ribu rupiah. Mau tahu bagaimana caranya? Simak hingga habis.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 the yeah.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 Let's go.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 Thank mm -hmm. you. Okay.